Di era new normal ini kami puskesmas binong tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tentunya dengan protokol kesehatan yang benar. Setiap tenaga medis pun menggunakan alat pelindung diri baik level 1 maupun level 2. Setiap pengunjung yang datang ke puskesmas binong wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu, setelah itu lewati desinfektan chamber dan dilakukan pengukuran suhu sebelum masuk puskesmas. Pelayanan kesehatan pun tetap memperlakukan physical distancing. Kami juga menyediakan ambulans untuk tracing pasien ODP yang akan diperiksa di Puskesmas Wino dan ambulans pun akan kami disiapkan setelahnya. Kami, keluarga Puskesmas Wino, Bangga Jaminan Kesehatan Produk Buatan Indonesia.